Jangan motong ke arah luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedulur kenari mania dimanapun anda berada kembali lagi bersama saya Aji kenari kali ini kita berada di segmen sekilas momen sekilas momen kali ini kita akan membahas cara potong kuku yang benar kebetulan tadi pagi ada satu burung yang saya lihat memang kukunya sedikit agak panjang ya teman-teman ya beberapa dari sedulur ada yang bertanya pada saya bagaimana cara memotong kuku yang benar sepertinya bingungnya sebetulnya adalah di posisinya posisinya itu miringnya itu ya teman-teman ya kebetulan ada satu burung yang sudah saya pilih kita akan ambil nah ini burungnya teman-teman kita bisa lihat nah seperti ini ya teman-teman ya ini kelihatan sekali kalau lengkungannya itu sudah mulai panjang dan itu nantinya akan mengganggu bisa-bisa nanti dia akan menggaruk ke tempat-tempat yang lain itu kita harus atasi dengan cara memotong ya teman-teman ya kita cukup sediakan gunting kuku jangan pakai gunting biasa ya teman-teman ya karena kalau gunting biasa ini efeknya nanti potongannya tidak akan rata. Tapi kalau kita menggunakan gunting kuku, efeknya akan sedikit rata gitu teman-teman ya. Kita akan tangkap burungnya. kelihatan sekali dia sudah agak melengkung nah, ini cara potongnya pun jangan sembarangan teman-teman dia harus motongnya harus miring miringnya ke arah dalam ya teman-teman jangan ke arah luar karena kalau ke arah uh, luar dia akan menjadi lancip kalau ke arah dalam dia akan menjadi uh, sedikit agak bisa tumpul dan juga di sini ada arteri kalau kita bisa lihat di sini nantinya kelihatan seperti kayak urat urat itu sebetulnya pembuluh darah ya teman-teman ya ini harus hati-hati sekali jangan sampai uh, dia terpotong nah sekarang kita potong teman-teman ya jangan motong ke arah luar ke arah luar uh, itu begini teman-teman ya ini ke arah luar jadi uh, dari sini kelihatan sekali uh, Lengkungan dari uh, Si gunting kuku Nanti akan memotong ke Arah luar Itu jangan teman-teman ya Kalau bisa ke arah dalam Ke arah dalam bagaimana Nah ini kelihatan teman-teman Nah ini ke arah dalam Nah dia Ini jangan sampai mepet teman-teman ya atau dia nanti bisa luka. Oke, okay, seperti ini, teman-teman. Ya, ini disisakan, jangan dihabiskan. Guntingnya pun harus miring uh, ke dalam, bukan keluar. Jadi, yang jempol itu ke dalam uh, posisinya terbalik dengan yang posisi di jari tengah. Posisinya sama-sama ke dalam, jadinya, teman-teman. Kelihatan, ya. Oke, okay, udah cukup. Kalau yang masih pendek, jangan dipotong ya, teman-teman. Ya, nggak usah, nggak perlu, cukup yang panjangnya aja. Ini kelihatan, teman-teman. Ya, yang masih pendek, kelihatan. Ya, ini kuku bagian belakang, ini masih pendek, kuku bagian tengah. Ini sedikit agak panjang, kita akan potong ke dalam sedikit aja, oke cukup. Nah, kelihatan teman-teman ya dari sini udah kelihatan kita bisa sisakan jangan dihabiskan karena mereka membutuhkan kuku yang agak panjang untuk menyengkeram. Kalau terlalu pendek mereka akan kesulitan untuk nangkring. Gitu teman-teman. Nah ini kita bisa haluskan. Jangan sampai uh, ini tajam. Nah, kelihatan teman-teman ya, dia masih bisa ya, Kelihatan, dia masih bisa mencengkram dengan kukunya. Itu menandakan kalau uh, fungsi kuku itu masih uh, bermanfaat buat dia. Jadi jangan terlalu dihabiskan ya teman-teman ya. Oke, kita bisa masukkan lagi. Nah, kelihatan teman-teman ya. Di sini, fungsi kuku kalau terlalu pendek, dia tidak akan bisa mencengkram. Kalau kita sisakan uh, berapa mili, uh, 2 atau 2 tiga atau mili, itu dia masih bisa mencengkram ya kelihatan ya teman-teman ya dia masih bisa mencengkram ini posisinya enak banget jadi posisi waktu kita menggunting ke dalam itu akan mengikuti alur dari si ringan. kalau kita memotong keluar kita akan melawan arus dari posisi tangkeringan nah ya itu akan ngunci dia akan ngunci teman-teman ngunci tangkeringan jadi tidak habis kalau kita habiskan atau kita pepetkan dengan arteri atau pembuluh darah dia akan kesulitan untuk mencengkram karena tolak ukur keseimbangan ada di kuku belakang nah kita bisa lihat dari posisi yang di jari depan teman-teman ya. -teman. posisi jari tengah kadang suka menggantung seperti itu itu sih sebetulnya nggak apa-apa teman-teman ya jangan dianggap ya, itu adalah suatu penyakit jangan kita sudah saksikan bagaimana cara potong kuku yang benar pada burung kenari posisi yang tadi saya sebutkan itu bukan tanpa alasan itulah tadi sekilas momen dari saya cara potong kuku yang benar untuk burung kenari semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya, supaya tidak ketinggalan video-video bermanfaat nanti. Saya mohon diri dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.